cuma menerjemahkan, tapi juga kalian tahu konteksnya, ya, makanya saya ingin gunakan tulisan ilmiah, nah ya, di teori aja deh. Di teori. Oke, ini masih pakai present ya. Oke, Oke. Oke nah itu aja deh. Tadi ya, saya, saya nggak mungkin baca semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke tulisan, tulisannya orang bule. Tadi tulisan saya itu masih gampang ya. Sekarang kita coba pahami tulisan bule. Nah, buku ini teman-teman itu judulnya adalah, arah saya dari sastra ya, saya Uni Saya suka baca bukunya yang situ itu paskolonial. Di Bapak The Location of ini Baba, itu bukunya tentang text post. -colonial. Kita akan coba lihat bagaimana lesson itu digunakan dalam eh masih apa? Masih preface-nya kita masuk ke teks utamanya. Kalau sudah masuk level advance, baca bukunya itu bukan bukunya buku dari saya ya bukunya itu dari buku bule, nah, karena memang tujuannya lebih ke akademik, jadi kalau sudah levelnya advance, makanya untuk mencapai level itu kita belajarnya pelan-pelan. Ini location of culture. Oke, sekarang kita akan coba pahami ya. Nah, oke, nah ini ada kalimat ini ya. titiknya di sini. Wah, ini agak repot ya. Nah, ini kita coba deh pelan. Kalau teman-teman di sini siapa tadi Bu Aini? Sering ini ya, yang yang jadi dosen sering ini ya, sering membaca teks-teks seperti ini ya. Ya. Yeah. Coba, coba yuk. Ya. Uh, ini present perfect ya. Ini present perfect. Kenapa dia pakai present perfect? Coba perhatikan. The move away from singularities of class or gender As primary conceptual and organisational travelers has resulted in awareness of subject position. Jadi uh, ya move away itu berapa pindah ya, pindah uh, apa ya, me, menyisihkan atau coba melarikan diri ya. Jadi me, melarik ini bahasanya sedikit akademik ya. Melarikan diri dari pem, uh, diskurs pembahasan Kelas dan gender sebagai konsep utama atau organisasi kategori has resulted sudah apa, menghasilkan gitu ya, has resulted in awareness sebuah kesadaran akan posisi subjek ya, sebagai ras, gender, generation, disitunya location, geopolitikan lokal, sexual orientation, titik. Ini titiknya sampai sini aja deh. Saya anggap ini, ini masuk. Nah perhatikan teman-teman di sini berarti yang sebelum has resulted ini apa? Dari sini ke sini. Saya sudah jelaskan kemarin. Ini disebut apa? Pra? Ya, ini subjeknya. Subjeknya berupa apa? Pra? Prasa. Prasa. prasa. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, prasa itu bisa sepanjang ini. Nah, ini yang mana? Kata kerjanya yang ini. Jadi, sini sampai sini itu, itu apa bukan kata kerja. Ini pra? Rasa. kemudian ini tata kerjanya. Nah, kemudian ini pelengkapnya sampai sini. Ini pelengkapnya. Jadi ini tata kerjanya. Oke, berarti has resulted. Berarti sudah sampai sekarang berlaku nggak? Masih. Berlaku. Masih. Gitu ya. Masih. Jadi ketika kita membahas gender apa? Ketika kita mencoba melarikan diri atau melarikan diri itu maksudnya gimana? Ya? Mencoba mengalihkan diri kita untuk tidak fokus ke kelas dan gender. Kajian kelas dan gender sebagai sebuah konsep utama menghasilkan kesadaran kita tentang uh, apa, memahami uh, posisi subjek, jadi memposisikan mereka secara ras, gender, generation, institutional, lokal, and geopolitical, local, social, sosial, sexual orientation. Seperti itu, di konteksnya itu masih berlaku sampai se sekarang, itu ya. Oke, okay. oh, ini sudah memutuskan, ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, untuk ya materinya sudah selesai adakah pertanyaan adakah pertanyaan saya beri waktu ini ya dua menit ya untuk bertanya Jadi, supaya ini dipikir dulu takutnya nanti sudah selesai baru kepikiran bertanya sure. coba silakan ya berarti kalau simple present itu eh kalau misalkan present perfect itu lebih apa namanya untuk Nekanin gitu, ya. maksudnya penekanan gitu. Tapi kalau simple present itu enggak. Biasa. Ya, simple present hmm. itu menjelaskan habitualnya. Dua-duanya menekankan, buat Both of them are giving emphasize. Ah. Dua-duanya itu memberi penekanan. Cuma penekannya berbeda. Ah. Kalau simple present itu yang ditekankan adalah happy, habitual. habitual. Hmm. Contoh misalkan, uh, ya, ya misalkan I, I ya, Saya kasih di sini. Oke. Ya. Nah, it is an emerg an emergence of inter Interstice, interstice itu kayak intersection gitu ya. Nah, jadi itu adalah sebuah emergency of interstice. udah itu faktanya seperti itu. Ya apa? Uh, seperti itu memang sudah seperti itu. Sehari harinya memang seperti itu. Mm -hmm. Nah, kalau penekanan dari present perfect itu adalah apa? Sesuatu yang dari dulu sampai sampai sekarang ketika diomongkan itu masih masih berlaku. Jadi semenjak awal dia dibahas itu menjadi berlaku. Mm -hmm. Oke, okay. oke okay, ya, okay. Okay, ada, ya ada bisa bisa you, menjawab sir. pertanyaannya? Kamu bisa menjawab? Thank sir. Thank you sir. Oke. Okay. Another question? Uh, Mister Modi ya, kalau itu uh, kalau misalnya dia pakai while, uh, berarti bisa juga kan ya present perfect, terus baru bla uh, bla ada while-nya juga, meskipun ini masih dirasakan sekarang gitu Boleh. kan? Itu berarti Oh, berarti kenapa juga. mbak kalau gitu? karena dia sifatnya adalah kalimat macam macam iya jadi kalimatnya subject verb ya. subject hmm. verb itu kalimat, kemudian while working bla yeah. bla, while working bla bla bla itu adalah pra hmm. pras, prasanya uh, tambahannya Taman. lagi ya. oh boleh. oke okay, oke. Okay. contohnya. Apa ya di sini ada nggak? Uh, ini yang dicontoh di chat oh, di tadi sih iya okay, uh, ya. yang tadi yang i work uh, and pull. bisa juga berarti pakai while kan di sini ya. karena tadi saya cuma pakainya simple presentnya ya, doang itu gitu. uh, itu namanya ini enggak apa kalau itu namanya inter inter ini namanya ini apa connect connect konektor nanti ada nanti ada maternya kalau ada dan sejak sambil gitu nanti itu ada Indonesia. Oh nanti iya. itu boleh berarti kalau kalimatnya ada sejak ada sambilnya itu berarti apa kalimat mm -hmm. maja, majemuk majemuk. Karena majemuk ya mungkin ini ya apa <laughs> sudah bahasa mm -hmm. Indonesia ya. apa skripsi atau disertasinya pernah dicoret-coret ya karena itu kalimat mm -hmm. terlalu, banyak terlalu, ya, banyak. terlalu banyak ya berlebihan majemuk ya. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain? Enggak apa-apa, silakan. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Maaf agak uh, teknotasi, ya. Mister. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Silakan waktu. Kalau ada yang tanya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih 2 menit ya untuk tanya. Bu Zarina, Bu Nawi ya Oke. Okay. <laughs> okay. So, kalau tidak ada pertanyaan ya kalau tidak ada pertanyaan saya akan ini, untuk minggu depan kita akan belajar uh, ini ya ini ya ini ya harus apa harus ini. Kita akan coba listening dan juga speaking ya dan kita akan mempelajari apa bagaimana minggu keenam dan proportional phrase untuk bahasan minggu minggu depan jadi kalau yang belum memahami silahkan datang besok silakan absen Oke. Okay. Thanks for butuh pertanyaan saya tutup. I'm gonna end the class and thank you for attending the class today. And I hope you well ya. Yeah. I'm sorry for taking uh, this class take so long ya. Yeah. Sedikit lama dikit ya. Karena memang materinya banyak. Kalau intermediate itu ya harus ya harus kadang memang molor ya. Karena saya kalau ngajar itu enggak suka setengah-setengah. Jadi saya ngasih semuanya. Ada kalau PR mensar nanti ini Eh uh, ya untuk latihan, mungkin ini aja, Pak. Buat Kalimat. mungkin cobalah. Oh, oh. Ini uh, sekarang, kalau tadi ini ya. Oke, okay, kalau uh, semua di sini ada yang keberatan, kalau saya ngasih PR, mungkin ada kesepian mungkin yang ini. Tidak apa-apa, saya tidak masalah. Mister, buat latihan. <laughs> Oke, okay. uh, coba kalian nonton berita di ini, apa nonton berita di apa, di apa, di apapun ya. Berita di YouTube, di apa, ya. coba? Ambil satu kasus, kemudian coba kalian jelaskan ya dengan satu paragraf. Ya. Jadi hmm. Kita lagi menjelaskan diri sendiri, kita coba untuk menceritakan berita. Contoh, misalkan kasus yang paling ngetrend itu ya, nih ya, itu ya. nah itu ya, perkembangannya ya, bagaimana. Coba ya. ya, itu misalkan the murderer of Brigadir J has become new. New sensation, gitu, sensasi baru gitu ya. Jadi, boleh kayak gitu ya. Coba kalian tonton berita apapun. Coba gunakanlah uh, ini untuk menjelaskan tersebut. Gunakanlah present perfect ataupun dicampur dengan uh, tesis lain. Misalkan kayak uh, apa? Misalkan kayak uh, according to the news. Misalkan kalau, kalau itu ini ya sudah ini lagi ya. Misalkan kayak uh, apa itu? Misalkan for, for the Police is working on, gitu. berarti kalau is working berarti sedang meng me, ini kan sedang me, menindaklanjuti gitu sedang makanya boleh pakai ing, jadi boleh silakan tesisnya diubah-ubah. Gitu ya. Tesisnya maksudnya dikembangkan jadi tidak cuma satu tesis gitu ya oke? Okay. Uh, itu per satu, satu paragraf. Paragraf itu bagusnya berapa kalimat ya? Kalau, kalau paragraf itu dalam bahasa Inggris itu minimal dua Pak dua kalimat dua kalimat kalimat itu baru bisa uh, paragraf itu bisa disebut paragraf kalau dia mengandung minimal dua kalimat kalau dalam bahasa ya saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia bagaimana nama juga Pak, minimal 2 dua. Minimal dua cuma nanti bukan berarti dua itu ini ya bukan berarti dua itu apa pendek-pendek ya bisa yang satu ya gitu yang ini apa modelnya itu yang yang X, yang saya tunjuk Bukan ini di bukunya homi Babai ini yang titiknya itu nggak berhenti-henti gitu. Ini sampai sini kan, sampai sini, ini sampai sini loh nih. Nah ini kalau itu majemuk uh, bertingkat. Kalau kalian baca novelnya ini, uh, maaf ya saya nadi sastra ya. Itu novelnya ini uh, apa itu novelnya William Faulkner. William Faulkner itu penulis Amerika terkenal. Itu sampai memecahkan Guinness Book of Record karena dalam satu halaman itu titiknya itu dari dari awal dari di depan itu enggak ada titik-titiknya itu di Washington. Jadi sampai dia mulai praker dari ini ya. Itu titiknya itu di sini. Itu cuma satu kalimat kok. Jadi sepanjang itu. Itu sampai memecahkan rekor Guinness ya. Dari kalimat apa? kalimat sastra dengan frasa terbanyak. Itu William Faulkner. Itu penulis itu orang sastra Inggrisnya bacanya aja agak rebot. Saya itu baca itu sampai 20 kali enggak masih belum mudah karena bahasanya itu benar-benar ini apa bahannya kayak bahasanya apa ya bahasanya itulah bahasanya siapa Pak penyair Arab yang ini yang apa yang ini eh hey, penyair uh, Rumi, atau... Rumi Rumi Khalil Gibran Khalil Gibran tuh masih paham Oh masih yang Indonesia, paham. Ya. kalau intinya itu yang bahasanya itu Jelimet, kemudian sastra banget. Nah, itu sampai satu hantu, cuma, cuma satu titik tok Atau ada cuma titiknya satu tok. Itu ya kayak gitu, jadi bisa saja seperti itu. Nah, makanya, nah, kalau kita baru belajar ya, kalau sudah level segitu ya agak susah kan? Nah, makanya itu oke. Jadi, kalau Pak Chandra, jadi kalau kalimat itu dalam bahasa Inggris minimal dua. Eh, paragraf itu kalau dalam bahasa Inggris minimal dua kalimat, Pak. Oke. Okay. Oke, ada lagi mungkin sebelum ini. Pokoknya dari media, misalnya dari YouTube, ya, dari YouTube dari media silahkan. Dari media, Jadi, nah, ini harus berita yang serius. Misalkan berita tentang apa perkembangan kasusnya siapa, atau misalkan berita tentang ya boleh. Kalau misalkan mengkritisi kebijakan boleh gitu, tapi boleh. ya itu agak berat ya, atau <laughs> mungkin satu paragraf intinya ya, atau boleh misalkan ya berita olahraga juga boleh atau yang Oh berita olahraga boleh mister. Okay. ya Oke <laughs> ya boleh ya hukum hukum boleh ya, kalau bahasa hukum itu ya kalau biasa bahasa hukum itu biasanya menggunakan ini ya menggunakan Bikin ini English. ya menggunakan present simple ya atau yang model kayak gini itu karena konteksnya itu masih berlaku sampai sekarang jadi menggunakan simple present itu bahasa hukum nanti sudah advance nanti akan saya tunjukkan bahasa medis itu seperti apa bahasa ini seperti apa gitu bahkan nanti kalau kalian pengen belajar bahasa Gaul pun saya ajarkan kalau saya di advance ya kalau sekarang diajarkan nanti apa tenses-nya berantakan semua nanti karena bahasa Gaul itu bahasa Gaul itu meng, apa, menyalahi banyak tenses oke kalau begitu saya tutup kelasnya uh, buat artikel scopus ini <laughs> nanti pak nanti pak nanti pak oke, nanti ya nanti kalau sudah levelnya advance pak kalau mungkin sudah kabar Pak pak sabar Nanti nanti masuknya ke teks akademik, pak. Nanti saya akan ajarkan. Ya se sepengetahuan saya, pak. Karena saya juga uh, belum bisa. Saya sudah pernah tembus skopus, tapi terhalang biaya, pak. Karena skopus kan <kalo>, Pahal, belum, Pahal, ya larang. Apalagi saya belum mahal, Belum bisa jadi maksudnya, maksudnya tugasnya sekalian ini buat ketik ngetik buat skopus juga ini. Oh, okay, okay. <laughs> boleh hmm. boleh pak, boleh. Oke, okay, uh, nah seperti itu ya teman-teman. Iya, -teman. okay. makasih banyak. Oke okay, okay, pak. Uh, thanks for attending uh, the class today, and I hope that you can do uh, Get some rest, ya. Yeah. this is to enjoy your weekend. Uh, see you next week, ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, baik, baik, Silahkan, baik, uh, yes, Suara saya Pak. Ah, jelas. baik, foto dua okay. baik, foto, ya? Ya, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, saya izin ya pak, anu takutnya nanti jaringannya <gak> oh iya, bisa nggak bapak ya kita closing dulu ya bapak bu terima kasih banyak yang kedua ini rumah kita tuh bersama kita maju ke bersama selain nah, omirongi, anakku mau wabing nikah Allah uh, inna inna anta wa Baik, alhamdulillah pertemuan kita yang kedua ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Nuhoh bermanfaat. Dan kita tutup, uh, boleh saya meminta dokumentasi sebentar. Silahkan open kam open kameranya bagi Bapak Ibu yang bisa open kamera. Bapak Ibu. Mister, itu tolong diinikan ini lu, Mister? Di Mister. Ya. Ah, oke. Okay. Nah, Bapak Ibu yang tidak ada berhalangan ini, mohon Bapak Bapak kita. dokumentasi kita, dokumentasi kita ya? di waktu milenial. Ya. Saya hitung sampai tiga ya. 10 -10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu hari Selasa Bapak Ibu ya hmm. okay, Insyaallah hari Selasa ya Terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Sehat-sehat teman-teman ya Sia -sia.